Di kesempatan hari ini kita akan mengkuak sejarah Nyi Subang Larang, Kota Subang, Binong, Hutan Jati di Desa Nangrang, Kecamatan Binong tiba-tiba ramai dikunjungi banyak orang, termasuk para sejarawan dan budiawan Jawa Barat. Pasalnya di daerah ini ditemukan berbagai peninggalan benda bersejarah yang diduga milik Nyi Subang Larang. Benda-benda bersejarah ini banyak ditemukan di hutan jati yang disebut Muara Jati dan Teluk Agung Yang juga dikenal dengan sebutan Astana Panjang Tak ada warga yang tahu sejarah daerah itu disebut Astana Panjang Yang pasti sejak tahun 80-an Warga sekitar sudah sering menemukan benda-benda kuno di sini Tepatnya Lokasi tersebut sebagai situs peninggalan Nyik Subang Larang, didasarkan pada hasil penelusuran abad. Abah Dasep Arifin Sejarawan dari Bogor yang sudah puluhan tahun mencari jejak makam Nyik Subang Larang, berbagai peninggalan yang ditemukan, dan kesamaan nama-nama tempat dengan latar belakang kehidupan Subang Larang zaman dulu semakin menguatkan tempat ini merupakan saksi sejarah perjalanan hidup istri Prabu Siliwangi itu selain itu di daerah Cipunagara juga terdapat makam yang gelok yang diyakini sebagai mengiring subang larang sesama hidupnya hingga kemudian dinas pariwisata dan kebudayaan Zabar mengukuhkan cagar budaya Teluk Agung sebagai cagar budaya baru. Penetapan langsung dilakukan oleh Kepala Zabar Herdiwan didampingi Acil Bibu dan Dasep Arifin dari Dewan Kesepuhan Pajajaran. Siapakah sebenarnya Subang Larang? Kisahnya Subang Larang tercatat dalam cerita Purwa. Caruban Nagari Karya Pangeran Arya Cerbon Yang dibuat pada tahun 1720 Menurut Larang bernama asli Kumbang Kencana Ningrum. Beliau lahir tahun 1440 Dari ayah yang bernama K Kedeng Tapak Yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan nagari kerajaan kecil Singapura. Sedangkan Prabu Siliwangi awalnya bernama Pamanah Rasa putra dari Prabu Anggalarang dari kerajaan Galuh. Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih ber Kerabat yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Fakult Pajajaran Bogor. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang. Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa negeri kerajaan kecil seperti Singapura, Jafura, Wanagiri, dan lainnya. Sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksmana Zheng He atau Cheng Ho yang beragama Islam di Muara Jati saat inilah Islam mulai dikenal di sana pada tahun 1418 tiba pula Seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf, sidik yang menumpang perahu dagang dari Campak, kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagai Kamboja. Ada pula yang berpendapat keduanya datang dari rombongan yang sama Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapak. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapak memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Purwak, Desa Talagasari, Karawang dengan nama pesantren Kurwo. Maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapak menitipkan Nyi Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyi Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun di tempat. Inilah Syekh Kura memberikan gelar Suang Larang pahlawan berkuda kepadanya sekitar tahun 1420-an. Subang Larang kembali ke Muara Jati sekitar tahun 1420-an. Ki Gendeng Tapak menyelenggarakan shembara tarung satria sebagai pemenang berhak memperistri Nyik Subang Larang putrinya. Dalam shembara itu pemanah rasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistri Nyik Subang Larang. Konon lawan berat pamanah rasa adalah Amuk Marugul Putra Prabu Susuk Tunggal Kerajaan Sunda yang ternyata masih ada hubungan saudara dengannya. Kemudian menikahlah pamanah rasa dengan Subang Larang di pesantren Syekh Kuro, sumber lain menyebutkan pamanah rasa jatuh cinta kepada. Subang Larang setelah ia mendengar suara Subang Larang mengaji di Pesantren Syekh Kuro bukan karena memenangkan Syembarrak di tahun yang sama terjadi peperangan antara Nagari Singapura yang dipimpin Pamanah Rasa dan Nagari Japura yang dipimpin Amuk Marugul Pamanah Rasa kembali memenangkan peperangan tersebut Pamanah Rasa kemudian pergi ke Pakuan Kerajaan Sunda di sana ia bertemu dengan Catherine Manik yang Sunda adik Amuk Marunggul yang juga putri dari Prabu Susuk Tunggal yang tak lain adalah uaknya sendiri meskipun Sunda menikah Subang Larang ia juga kemudian menikah ke Tring Manik Mayang Sunda setelah pernikahan ini pemanah rasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh Susuk Tunggal karena dianggap lebih cakap daripada Amuk marunggul pemanah rasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di Keraton Pakuan Panjajaran Bogor bersama istri yang lain.